Anosan menawarkan standar tertinggi dalam perawatan lingkungan. Anosan merupakan disinfektan dan pewangi dengan pH netral yang dapat digunakan di segala permukaan, tanpa perlu dibilas. Anosan bersifat ramah lingkungan sehingga dapat menjadi alternatif dari penggunaan disinfektan dengan bahan aktif kimia. Melalui proses ECALIT yang telah dipatenkan, Anosan berhasil menggabungkan antara keamanan dan keefektifan disinfektan yang bermutu tinggi. Anosan memberikan perlindungan lengkap terhadap bakteri dan virus bayi yang berselubung dan tidak berselubung. Anosan juga menawarkan fungsi-fungisida tambahan yang berfungsi untuk mencegah dan menghilangkan pertumbuhan jamur pada semua permukaan yang dirawat. Menciptakan ideal untuk permukaan berpori dan aman digunakan pada penggunaan khusus seperti permukaan marmer. Tidak menyisakan noda, bau residu dan tidak membutuhkan waktu tunggu setelah pengaplikasian. Anosan mencakup semua tujuan perlindungan diri dan lingkungan yang terbukti aman dengan menawarkan produk yang identik dengan zat yang dihasilkan oleh manusia. Enzim MPO dalam tubuh merupakan enzim yang berperan dalam menghasilkan produk yang identik dengan solusi kami produksi yakni HOCI. Fungsi HOCI dalam tubuh adalah membantu sistem Mikroorganisme patogen dan bila masuk ke dalam tubuh manusia pun, produk kami akan dikenal sebagai zat biologis yang aman oleh Sel-sel sehat dalam tubuh Anosan membunuh semua kuman tanpa pandang bulu, tanpa menimbulkan resistensi Digunakan pada fasilitas kesehatan dalam mencegah dan menghilangkan mikroorganisme patogen